Oke, okay, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ananda Mirza Emerald Ya, yeah. kali ini kita, kali ini kita akan bermain lagi bernostalgia dengan salah satu game bersaudara Rockstar Games yaitu Grand Theft Auto San Andreas yang dimod jadi Indonesia gitu. Grand Theft Auto: Extreme Indonesia, ya. Nah, tapi saya mau main di Wayo nya Ini di Wayo nya judulnya saya lupa tadi. Judulnya apa ya? Ini bukan di Wayo sih. Ini Muteleyo, tapi aneh gitu loh. Bukan di Wayo M. Kenapa nah, harus Muteleyo gitu loh? Oke, okay. dan bentar dulu bener nggak nih tampilan ntar paling jelek ya. oh, oke, okay. sangat tinggi, mantap. Oke, okay. sini ini apa ya? hari pertama puasa nah pada malam pertama bulan ramadan berhubung saat ini juga bulan suci ramadan saya puasa lagi ya? aduh ucap lebih baik aku masjid buat sholat terawih oke okay. tapi sebelum itu lebih baik aku ngajak teman teman wait a minute sholat terawih Bukannya ini ya apa SPB malah itulah gak tahulah aduh bang sweet ayo kita sholat terawih terawih Oh iya kau lupa ya udah pakai mobil abang aja ya Bang. tapi ayo kita ajak rider dulu oke okay. nggak <laughs> boleh nggak boleh ini nggak boleh apa namanya mengeluarkan kata-kata kasar berumpat nggak boleh ini bulan Ramadan di mana itu? Oh, situ nggak apa, -apa terapai saja kali ini juga tembus oke okay. Cara saya dengar nggak ya? Ntar gak dengar lagi. Aduh, udah cek, udah rekam, capek-capek. Rider, ayo kita sholat rawi. Wah, kamu sudah ngajak duluan, padahal aku baru ngajak kamu. Oh iya, udah duluan kamu. <laughs> ayo kita berangkat sekarang. Oke, wah, ayo kita naik ke mobil. Ya, nah, mobilnya mana? Oh, itu apa? Oke, ada pancuran di situ. Wah, men karena saya bukan anak uh, Indy saya nggak suka bukan nggak suka sih ya memang bukan anak India saya saya anak manusia ya, bener radio matiin deh ntar uh, cipta oke okay, bang lah, kemana bang oke okay. pergi ke rumah big smoke big smoke big itu besar semua itu asap berarti asap besar rest in peace of English of my English dan, dan, dan, dan, dan copyright-nya enggak nahan banget. Lah <tuh> okay. lah lah lah lah lewat, Bang. Ada nih mobil. Maksudnya <tuh> gitu, banget Ini kita turun. Oh iya. Yeah. Nah ini. Beach smoke smoke. Ayo kita salat Tarawih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, ini dewa YOM paket beli, yoi. Eh, baju Disini orang yang buat, siapa yang buatnya? Eh, uh, oke, okay. Inna <tuh> lillahi wa Inna lillahi raji'un ini kenapa <tuh> seperti ini eh, ya. <tuh> kita lanjut aja ke yang berikutnya eh, eh, ya, Ini eh, eh, eh, eh, enggak bukan dia rusak ya Bukan yang buat yang rusak tapi saya yang rusak sepertinya saya salah ini Kenapa saya turun dari mobil tadi Oke ini lanjutan dari yang tadi eh uh, D&M tadi kenapa sentolok gitu eh uh, eh uh, eh uh, ini mau hmm, mana ya pucuk beli-beli takjit aja lah ya Gak tahu tadi kenapa crash Mungkin saya ya Yang salah Tadi saya turun dari mobil sepertinya Mission menu Play mission uchok Beli takjil Oke okay, mudah-mudahan Suara saya kedengaran Pada suatu hari Mission design by nggak kebaca <laughs> eh, Aku belum punya takjil nih Tapi aku mau beli takjil Sama siapa ya Hah Kalau ajak Bapak Paijo pasti rame. Ini pergi ke rumah Bapak Paijo. Bapak Paijo, bintang satu loh. <laughs> Paijo, oh, Paijo, <laughs> ada apa? Ini namanya Paijo. <laughs> Mau ikut gak? Beli takjil? Yuk, oke, okay, ayo. Tapi nyari takjilnya kemana nih? Ah, nyari tak jalannya di sekitaran sini aja. Bapak Paijo, Bapak Paijo. Naiki mobilmu. Tetap bintang satu mantap. Ya mana mobilnya? Oh, di dalam sini. Eh. bentar bentar ini kenapa bintang anjay? Woi. Kenapa bintang sih, aduh Gagal noncok orang tadi, buset Kayak ilang hilang bintangnya, anjay Ini gimana, anjay Ayo, ayo, ayo, dibukul, ayo Ayo, ayo, pukul, pukul, pukul dia, pukul dia, pukul dia. Pukul dia. Ini keluar dari konteks di YOM, anjay, aduh Weh, anjay Ayo, pukul, pukul, pukul terus, pukul terus Pukul terus Pukul terus Pulih, pulih, pulih. Polisnya pilih kasih nih, aduh Oke. Okay. Hey over here, come on, Eh over here, come on. Si Ucok ngomong sama siapa? <tuk> Pergi mencari Takjil. ntar radionya matiin dulu karena saya takut uh, ini apa? Uh. uh. Manteman, manteman. Man. Oke lah, si bajingan nggak ikut. Ya udahlah. Oke, mudah-mudahan gak Sentolop lagi, nggak crash lagi. Ini kemana belok sini? Oke. Ah. Masalahnya kalau udah nge-crash itu udah males sih. Wush. nah itu dia yang jualan takjil mana oh itu iya benar yuk kita ke sana ayo ayo mamang beli satu pak ini jualan apa coba oh jualan mie ayam jalan pangsit mie ayam ini. pak mie ayam satu persi berapa dua harganya dua ribu bang bang kembali ke mobil mobilnya parkir sini gitu loh ma parkir di jalan oke okay, terus maaf maaf ntar Pak mobilnya kenapa rusak ya perbaiki dulu pergi ke supermarket oke mana nih supermarketnya nih Ternyata jauh sekali nih ya. Oh di situ. Mohon maaf kalau suara saya agak gimana karena saya lagi puasa. Suara saya lagi serak-serak gitu. Ya. Oke okay. masuk ke minimarket. cari es krim, cari es krim, mana es krim? ini bukan eh mana? ini ya? aman untuk mana es krim? Oh, itu, nih. Nah ini dia es krimnya. Pergi ke kasir dan bayar. Oke. Okay. Berapa pak harganya pak? Ini pak es krim pak? Dua ribu pak. Ini pasti es krim murah ya? Dua ribu ya? Nah, uangnya ini Keluar dan masuk ke mobil Damn Itu orang tadi beli juga Mana mobilnya? Oke okay. okay. Pulang ke rumah, oke okay. Apakah sesimpel itu? Oke okay, nih kita langsung on the way butuh to home That's butuh home, tabrakan, meninggal <laughs> Oke okay, langsung saja kita Pulang, ru Pulang ke rumah Ayo lo, Woi berhenti semua orang di rumah Kalian ini gimana? Hah? Cok gimana nih? Ah maksudnya? PSBB SBB apa gimana? Kita keberaja deh. Woi, turun, woi. What? Jok pun berbuka kuasa tamat. Oke, okay. apapun itu jalan ceritanya wajib kita beri apresiasi yang buat daya DIYOM. Duh, susah banget ngomongnya dan sepertinya <laughs> no error deh juga crash ini oke okay. terus piye iki ah